Hai, semuanya. It out, check it out, check, it out, check it out. video terbaru kita terbaru ikutin vlognya aku hari ini so, kita mau kemana hmm, kita mau kemana wih, uh, kalau dengan gitu ya pasti ah, masalahnya udah cuacanya udah panas guys paling enak itu kita main cirak-cirak main air jadi, so uh, mami mau ajak kalian kemana hari ini, emm um, kita oh, udah, kita <laughs> cek lagi dari lagi. lagi. lagi. lagi. lagi. lagi.